Cek cek cek cek balik lagi bersama Top Spin kali ini kita akan review game Get of ya Persia. Kita bawa modal agak besar dikit lah 200.000. Kita mau main berber dulu lah. <tuh> kita coba main di berapa ya? Cek cek cek cek di bet 4800 asik kali ya. Eh uh, dulu aja enggak 4800 kita langsung gas saja tuh quick, quick, kapan turbo quick aja dulu 10 kali. Oh ya, yang bertanya kita main di mana kita main di CNN Slot, situ slot sensasional dan tergacor terpercaya pokoknya. Gue berapa berapapun dibayar lunas langsung, just aja untuk linknya ada di bawah komen. Jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di CNN Slot, tergacor tersolid, Santoro jaga dunia akhirat. Jangan ragu seluruh, mainnya cuma di sini. WD berapapun dibayar lunas pokoknya lah menggaskan aja untuk linknya ada di pin comment eh itu udah game lumayan juga pecahannya seluruh kuningnya jadiin sekalian atau hijau anjir hanggung Ayo hmm, di 10 kuik belum ada tanda-tanda kita coba 20 turun biru aduh kurang seluruh Aduh kita tadi main di RTP 80-an enggak nyampe 85 tadi kecek 82 83 gede-gede amat rp-nya cuma kita coba-coba aja semoga dapat jp dbc manisnya hari ini Ya minim-minim naik empat kali modal udah cukup lah jadi 800 atau ya 750 udah cukup sih disepinya hijaunya konekin dong hijaunya konekin anjir malah ada skater kakek kok lagi seneng buat selfie sih kayak selfie tapi kok cuma satu yang kalian merasa saat ini main serius gimana seluruh susah kah susah cari free spin susah cari JP ya emang begitulah makanya selalu cek RTP nya biar kalian enggak terlalu babuk-babuk amat lah kalau main sih kakek ini kita coba, coba 10 quick lagi masih di 4800 ya seluruh double nggak aktif aduh satu lagi dua dong kasih dua oh, yes dapat skater gratis kita coba semoga ada isi ya seluruh di ini bentar di 800 loh, us kasih amanis manis us hmm, hijau. aduh kan banggung kan, uh nagung nanggung sekali, aduh tuh tuh tuh us, oh jatuh tuh us kuningnya pecahin dulu, uh duh duh duh, ini kuning fix pecah sih, ah atas kuning kasih petir us, atas kuning kasih petir, nggak mau merah dulu, aduh harus merah mahkota lagi, kampret sekali. Ayo us lah, aduh, duh, duh, duh, duh, duh. jangan sampai freeze pointku mubah us, us bangun us, oh cow turu turuai us, nyambet ke us, kita eh, ada pertambahan lagi ya seluruh lumayan lumayan nafas lagi lima kali, anjir nggak konek cow, ini belum ada tambel tambel yang konek loh cow, ungunya jadi kuning atau hijau jadiin sekalian. Aduh kuningnya kurang satu. Aduh duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. biru jadi anjir kurang satu juga. Nah ini nih nih nih atas kelas kasih terus anjir mahkota hijau. Hijanya jadiin dulu. Ungu jadi sekalian atau merah turun. Hmm, merahnya jadi. slot merah jadi atas mahkota Ijo dong. Anjir nanggung. 23 kali lima lumayan seratus ribu lah. Nafas-nafas tambahan, ayo kasih yang mantap-mantap. Hijonya connect, birunya connect dong, kasih satu lagi. Anjir, dua-dua doang, cuy. Kita mau lurus puluh, sih, service pencemaran, bocor. Ayo kasih nafas, us Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, lumayan lah ya, seluruh buat nafas-nafas tambahan. 187 gua nyepin-nyepin nyantai lagi Aduh nanggung-nanggung banget loh. ingat tadi kita di 10 quick 20 turbo terus ini balik lagi ke 10 quick anjir petirnya 3 biji duduk 48.000 dong seluruh saya enggak ada petir uh uswaduh susah seluruh susah ini ini nih ini. neneh bos bosnya ngantuk nah ngasih jp-jp kita coba quick uh, turbo lagi 30 ya semoga ada skater-skater mantap atau ya petir-petir merah lah. kangen juga petir-petir merah udah lumayan susah cari petir merah sekarang turun enggak kayak minggu kemarin kalau minggu ini lagi rada susah turunnya entahlah kayaknya semua lagi lari ke PG tapi PG pun sama saja sekarang bapuk makanya saya mainnya cuma di Olympus karena cuma bisa Zeus Lur karena udah hafal putarannya juga biasanya pola-pola nasihnya gimana udah paham sih makanya lebih suka main di Olympus daripada coba game-game lain malah kan sayang seluruh Oh ya kita ingatkan lagi bermain nah jika konten ini hanya sekedar hiburan saja bukan untuk ditiru atau di banggakan lah yang intinya ya nikmati aja jika ingin bermain bermain dengan uang dingin jangan uang dapur biar otak kemebul, seluruh Oh ya kalau yang ingin bermain langsung cus aja untuk link situs gacor ada di pin komen lah ayo seluruh gaskan lah kalau yang ada uang-uang dingin kalau yang ada belum ada cukup nikmati saja konten-konten dari saya jangan lupa like comment subscribe-nya buat yang pengen tahu gimana pola-pola modal receh Olympus karena saya cuma bisa Olympus lho jujur aja cuma bisa Olympus ya tahu sendirilah. atau sendirilah karena udah paham merah jadian sekalian anjir kok hijau atas kuning petir enggak mau juga anjir kurang-kurang doang sih jadi biru sama merahnya kurang satu-satu semua ini juga sama, sekarang nggak mau turun, turun cuma satu. Ayo, kasih ya mantep, uh, uh, uh. kok kau, kau tidur, us, uh. uh, uh. lagi di mana sih us? Uh? Sepertinya us uh, sedang mengapel lima dam slur. Aduh, duduk kita modal nekat saja lah ya. Kita coba 20 turbo lagi. Ingat tadi 10 kuik, 20 puluh turbo, terus 10 kuik lagi. 30 turuk 10 quick ini hantam 20 intinya pola-pola 2010 anjir gak connect pada kali 12 itu tadi cincin cuma penuh satu aduh kasih satu lagi dong us-free spin dong us-free spin dong us iya iya atas kelas us kasih dong anjir hijaunya jadi anjir ayolah us-us kau tidur kah kasih yang manis us saldo sudah menipis us uh us Oh ya yang tadi lupa kita main di bawah model 200 ribuan nah 200 pas Aduh hijau jadiin dulu wududuh uh, langsung dikasih speed dong semoga ada jp-jp mantap seluruh langsung gaskan, us. kan us nyambet kaw, us kasih profit profit manis Aduh kuning kurang satu biru kurang satu Aduh masih kurang juga pemirsa ungu jadi kasih gelas lagi dong us atas gelas kasih belum lumayan ini nih ini kayaknya loh ini kayaknya ini kayaknya momennya jangan sampai sia sia us jangan sih siakan. Uh, us kasih yang manis-manis hmm. udah lumayan nih guys tambel udah lumayan gede ungu jadiin dulu us ungu jadi kuning jadi dong pasti kuning jadi uh, gelas kasih dua dong us enggak mau kurang satu Lur Aduh mah kau tanya kurang dua hmm, udah sih usah tadi hantu usah ayo masih siaprujuris pun lagi merah jadi cincinnya sekalian anjir cincin kurang satu udah lumayan-lumayan lah ya Lur. naik-naik dikit lah udah 200 ribuan juga Hayus enam kali lagi us kasih yang manis-manis tambel udah gede lu biru jadi biru jadiin ungunya kasih atau merah boleh bebas sih anjir merah nggak tahu dong uh aduh duduk kuning jadi nus kuning dulu kasih hijau boleh hijau hijau nggak mau juga lumayan tambah 20 kali itu uh. duduk uh, uh, uh, uh, udah 300an ya seluruh udah naik profit lumayan lah aduh ini sambil udah gede lulus tinggal pecahan-pecahan yang mantap itu lokasi lo, jangan malu-malu lo. nah ini us ikut wajinya 38.000 dong us kasih petir us ajang lag us, ajang ngelik ngelik us ajang ngelik-ngelik anjir 48.000 di petir apakah ini dipetir petir 5000 anjir kasih dah 11.000 kasih petir lagi us kasih petir lagi us kasih petir lagi us anjir itu kali 32 uduh uh, 600.000 slur ini baru JP JP mantap dudududu sisa terakhir last us kasih yang mantap us atas hijau kasih petir us aduh ungu nya jadiin ijonya jadiin dulu us hijaunya jadiin atas kuning kasih petir kali uh, 15 bejingan malah di akhir kau uh, duduk 18.000 kita JP berapaan ya Oh ya tadi kita bawa modul 200.000 tuh 2 juta seluruh Aduh aku aku kabur saja ini seluruh ngapain dilanjutin ya untung-untung udah profit Terima kasih yang sudah menonton bye-bye